dan kalian sudah terbuka dan apalagi yang udah terbuka itu ya gua lupa itu Oh ya questnya ini Nah di sini Battle Arena sudah terbuka ini masih prepare- prepare yang kemungkinan itu bakal hadir kalau sudah full versinya ya sudah full rilisnya Oke kita tanpa basa-basi kita gacha ya 10 kali ya 10 kali semoga kita dapat karakter bintang SSR ya dan berdua ini masih bintang 5 ya kecuali kalau bintang 6 semua karakter di sini waduh kita bawa rulang lagi cuy sebelum princess festival menyerang ya mari kita gacha dulu ya ini masih aman sih gacha sekarang ayo bagaimana ini apakah kita dua kali 20 kali pull atau 10 kali pull saja mijita buka katanya dari Grand Blue Fantasi gua kagak tahu itu. Nah, ini karakter 50 amulet sini jangan-jangan ini 50 kali ini 50 kali pull guaranteed bintang SSR ya. Nah, itu dia gua mikirnya ke sana. Kita membutuhkan operator di front ya. Front siapa? Makoto katanya bagus nih. Reroll bagus itu, reroll untuk makoto bagus, hatsune bagus juga, gua denger denger sih, jita lumayan lah, please come on, ini uh, daily premium ini pakai gacha, eh pakai jewel, pakai gems ya, berbeda dengan free ya, pendapatan free ya, oke tanpa basa-basi, semoga nih, car detailnya ya, oke untuk satu hal untuk Grundsoul, eh, Grunsol, Atau intinya, Redive Princess Connect Redive ini Kalau bisa, mungkin Berikanlah, apa namanya Roll-rollnya, supaya kita tahu Ini defender, ini supporter Lambang-lambangnya lah, ya Semoga saja kalau developer Membaca, eh atau menonton Video ini, ya, ini connecting Connecting, wah, download ini Sepertinya ada, yang baru ini Ada download-downloadnya Cuy fix kita dapat kah ya elah dapat bintang 2 yuki naomi ozora misogi kurumi aoi yukari misogi lagi oh ini recess define amulet oh ini maksudnya <tuh> gua pikir itu 50 itu garantitnya cuy Oke ini semacam dupe lah ya Yori Mitsuki please come on. gua pengen nabung ini untuk Princess festival ini kapan <tuh> gua download lagi cuy Oke okay, satu kali lagi ini pasti ini ya Pertanda ini ya Tiga kali dapat Ini ya Kawori awi Bintang 6 kita nggak ada Udah lah skip saja Siapa itu Oh ada dua yang baru Oke okay, now Let's Go Let's go Gua pengennya nimbun malah jadi kagak jadi anjay. Ampas ini ya Kambing nguling ampas Siapa itu? Seratus dua ribu doang Anjir, nyesel gua percuma cuy punya banyak uh, ini dah setelah ini gua kagak gacal lagi front nih front siapa siapa Oh, front sudah ada yang lainnya ini kayaknya bagus kayaknya nih skillnya apa sih skill ryukin kanal union Bars unlock Yang 2 deal Massive physical damage. oke okay, physical damage sedangkan yang mid lainnya physical damage enemy ya nanti gua lihat-lihat lagi lah tier list tier list ya siapa yang cukup oke okay, cukup worth it kita gacha kembali pada saat princess festival entah princess festival kah entah summer festival kah atau new year mungkin karena bentar lagi new year kan Oke, okay, mungkin hanya itu saja dari gacha kali, eh gacha pertama kita, kita tidak mendapat <coughs> bintang 6, ampas gue. Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini, jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini, supaya tidak stuck. Oke, okay, gua Dendri Mulana, undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya bye desene, ya bye desene, ya bye, ya bye, ya bye.